Kayak gitu, Allah bilang alam nasrallah kasadurok. Kalau udah lapang dada, Wow, wa atau kami turunkan beban-beban kamu. Al-ladi yang memberatkan punggungmu. Caranya gimana? Fainna usri yusra, usri yusra, fa nama al-ustri yusro. In nama